Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalam ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ali wasohbihi wa wabarakatuh. Ingkang pertama matur angsal gelar Gus Kiai. Dados sampun nih Oke, Eh, tengerso Keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Bahlimak Bom, dan teman-teman yang belum hormati, Uki Alumni-Alumni Senior Wonton Mbah Mus, baik sis dan keluarga yang belum hormati, Wow, Mbah Mus Tristo mersi menangi Bali Maksum, pulau sesuai kontrak, Baca kitab karangan Bali Mansum, Pulau pernah keclok seorang wartawan, Kasus pertani Mbah Muso. Sangking menyatunya fikih dengan perilaku, ini ku maling mawon bermadhab. Terus wedus niku nak tenggaboy ku hilang, tapi nak babi ku bawa Pergi maling ngerti, nak babi ku haram, wedus niku salah. Pas penjaran teng Jakarta ini wonten nonton tiang jarak babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi sangking menyatuni pendidikan Islam ini ku maling mawon terus saya gak dapat kan, tina Allah itu wedus merigi halal, ampun Allah Nabi. Jadi, ini kok bisa nyata kalau nanti itu daerah merigi. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong, tapi kalau di mergo yang menjawabnya itu babi, jadi jero wedus. Mereka dari malinya terus berbakti. Tetus memang cerita-cerita seperti itu kata bukan sekedar anekdot Semesternya kalau baca cerita tentang guriah-gurai pun bali maksum wonten sing nom, -nom lah, sing keluarnya nganda nih wonten mas silmi, wonten mas yaki, wonten mas Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa bali maksum menurut sejatu ahli sunnah wal jamaah? Kalau baca niat pamer, kalau nih pembaca al ifris, pembaca al ikhlis, pembaca risalahnya salanya bali maksum sejatu ahli sunnah wal jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama di yang Indonesia. Karena bangun sering bersen wama arsalnami rasulin ilah bilisanikomih. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wow, wong diso niku hormat tamu. Nang kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten gede, so monivalyuk krim jarawe. Nak ketemu tonggo takok, orang takok sombong Kaya kota walian, nak ketemu tangguh juga takok, itu gaguh privasi Datas makna ikram tetap, tapi implementasinya bisa kami Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes, karena privasinya terganggu Tapi kalau di kampung itu suka ditanya, karena itu dianggap keramahan makanya aku niku termasuk orang yang jarang bertamu jadi aku tidak trauma, kalian kakak itu juga Kamil. beliau berkeyakinan silaturahimu saya jolani alumni bareng di jolani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alumni ini aku hilang, awan-awan jadi aku format yang nyembeli ayam, ayam di jolanan pilih itu bisa, kan pacarnya ke atas, jolanya aneh Bar salam lu hilang sampai 1 jam <gayang>, balik runtusan, ite buatan ketekel <tik> akhirnya ngapun tuh harus sakit hormat kamu tuh sakit hormat itu bukti bahwa implementasi syariat rasulullah itu juga harus dipikir ojo pepes nongcilat rohem santri alum nim larat kerjoteng pabrik jam tongo dijulani akhirnya mikir si tok kiaiku si tok bosku nak hormat kiaiku si amuk bosku nak hormat bosku gak hormat kiaiku Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan ya, melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus aku berargumentasi membela diri itu, tapi memang bapak aku ketaksiani Mbah Mus, beliau teman bapak aku ini seneng silaturahim. Tidak bapak yang sering, sering jauh untuk So Sokku ya rako ya aku, namun yang sering jauh untuk aku ya juga ya, aku, yang beda zaman, karena tadi. Dolar ini santri-santri-santri, Assalamualaikum, terus hilang, ngejar itik awan-awan, titik-tik, -e, macam-macam, mau kegiatan titik, intinya buat ini kecekel. Kemudian kita koncah-koncah dengan adik-adik sing hafiz, sing hamalat di quran pulau pesan belajar ini, belajar sisi belajar, itu harus cari sisi ekstrimnya. Kalau boleh balik matur di berbagai kesempatan. Wau wow, kekhawatiran Bamus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al Jamu Vinal Uhten karena itu yang disebut Quran wa antas mau Uhten. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budinya, perempuan dan banyak. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala al mar'ati wa'ammatiha wala al mar'ati wa'ala dimasuk dalam definisi ya. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi udah mau kepikiran ya orang untuk Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u binal-ukhtan. Karena itu yang disebut al-Quran. antas ma'u binal-ukhtan. Lalu lahirlah pakar-pakar dalaloh. -pakar itu itu disebut minitlakin badi wa irosatil kull yang disebut uhten. Tapi maknanya Bainal mar'ataini ini bainaguma ada atau ada makromnya. Antas mau almarate ini sing bainaguma makromiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafat yang mewakili atau lafat yang sebenarnya. Atau lafat yang simbolis, lafat simbolis itu sangking mangkalnya Allah, itu kalau ada orang salah, itu disebut wajah alamil humul kiratatawal qonaziraw abadat tawhun. Jadi kalau misalnya dalam penelitian, tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis, itu sangking ibaratun an atau dihilangkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun Kalbakri. Kalau senang banget bilang Zaidun Bahrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun Kalbadri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW wasallam disebut Anta samson Anta Badrun, kata tasbihnya dibuang dan itu ablas lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Qur'an ini adik-adik itu tidak selesai Utamanya ya implementasi kejadian kita sebagai panutan Kalau boleh GR sebagai panutan Kalau itu tengah ruang siang jangkar kulau ke Karena ya saya tidak pernah Pak Bali. Pak Ale Kulau setiap hari ya, tengg tegal ya malam pun terencanakan, ambil ujlah jadi Kulau ini pun matur ke niki Ini kontrak kulau pun baru Kita pilih balik dan diwasa putu-putu Kok enak ngomong ngong liau terus Jadi nggak ganti yang gak teknik yuk masalah saja jadi kita pbi diwacau putune dulu itu biasa takyudin asuki ngarang kitab disarai putrane dulu itu biasa imam haromen ngarang kitab semuanya bapak ngarang disarai anaknya anak ngarang disarai cucunya itu biasa sih kalau sekarang enggak banyak ngarang pola kan mojok putune gak ada yang rumoet no nak jatuh di film nak orang dikritik kritik terus saya minta ya, tradisi. Keluarnya buatan sombong, di hallnya Bapak, itu saya tiap hall Bapak mesti baca kitab. Buatan nanti nggak gantiin bensin tuh, nih. Perkaranya itu yang no-nya urasa tiga musikun, buatan nanti nggak gantiin tiga komentar wadah. Buat saking senengnya uang alih, buat gantiin senengnya bingung, buat gantiin lebih, sehingga ngebetuk. Ya akhirnya kalau bingung, murah, format tiga tusuk. Hormat ku sengtek ku meninggal ku kewajiban ngurusi baju ini, di bangurusi baju ribet, negani kol. <laughs> di bangolah madrasah gundai buling-buling bisa royicipi, negani Dan Terus kadang-kadang tiang -kadang lunoan ku gue pelarian, gue termeski hormat. Niku penelitian <laughs> niku sama cek. Terus niki kalo cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali, bangun. Kalau tau banyak lah tentang cerita bangunawer karena gue. Bapak saya itu hafal Qur'an, Bapak saya hafal Qur'an, dan diantara sanatnya pasti liwat Bapak Qur'an di Indonesia itu kalau gak liwat Bapak diantaranya liwat Kisahid Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga, kalau gak keempat yang sekarang. Kalau gak salah, Kirofiq bin Mansur bin Kisahid. Dan di keluarga Kulau, keluarga lasem sama keluarga Damaran di, di Kudus. Dulu itu diantara, diantara keagungan Qur'an, itu keahliannya ulama memberi penjelasan sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Isya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini. Orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu F kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akbaru kamu dhiron bi anna fi akroban au hayatan. Akunta kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada jengking atau ada ular berbisa, kira-kira sama turun apa enggak? Harusnya sama turun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan anda itu lebih di dunia kalau akhiratik. Kesalahan anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya sama turun sama yang kasih tahu. Kamu anak husadi, lawak baru kamu, bironfi anak dijubat jika hayatan aprobat, aku ntar Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafidh Quran kalau disuruh belajar vakeh, uang aku mondok ndok kong apa kok belajar vakeh? Kadang-kadang malah sanggeng kaconya itu. Aku uang Quran, itu uang kitab. Memangnya kitab jubah nak Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk. Beskabah Bilir Boyo pernah cerita, Saking nggak pernah ngajinya, Ada orang takut mutah karena hamil, pas sholat, ngunyah, permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita Nyun Sewu Tanpa ingin tangkis, merendahkan, Hafidh Hafidhah kita, Hamalatul Qur'an, Hamilat ini, Ada masalah sikdiah keseharian. Kalau dulu itu tidak ada. Kunna nata Quran, kunna utinal iman kabil Kita ini dikasih iman dulu, baru dikasih Quran. sehingga iman kita mantep, Allah mahalalah haramaha Dan kita tidak beralih belum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ada ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat Wamin samaratin wa walaa tat tatahidu husakaron. Ketika Khomer belum diharamkan, itu masih Allah, pimpinan. Impinan itu menyebut nikmat, di antara nikmat itu disebut tatahizu namin hussakar. Kamu itu kalau punya buah anggur, bisa agak-agak ngeplay, dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakar. Kalah dia siap, yang orang Islam tidak pede karena sadar akhirnya masih ada jawaban kulfi ma'if mungkabir wa manafi'u linnas, maksud terus kendel akhirnya ya sama-sama agak ngeflay sebagian ya, ya semuanya Hingga haramnya komer itu sampai tiga kali periode nah, pernah haram hanya kalau dekati sholat, latak porbus sholat sawah antum, sekarang tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ijal kabirun, abidum, abidum, abidum, abidum, abidum, abidum, abidum, karena peristiwa itu, baru terakhir disarankan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini, Mbak Mus sering edikan, Pak Kures juga sering ngertikan. Saya tidak percaya terjemah, kata bagus Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh, atau hukumun sing mansukh, kebetulan anak, anak ini belajar yang mansuk, dia tidak mengerti nasehnya, ya itu terus dipegang. Katanya memegang Al-Qur'an, padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut Nasa Mansur. Jika dulu kalau Syedina si Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Qur'an ya. apakah kamu ngerti Nasa Mansu? Tidak. Jawabnya Syedina si Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Krabja itu ada Mbak Limaksum. Mbah Mbak Maimun tuh itu sering cerita ke saya, Diisi ibu Mbak Munawir sange kepingin santri yang ngaji kita. Iku kalau ada santri lirboyo atau santri mana mulangmu itu Mbak Munawir ikut sebagai percontohan. Dan santri-santri itu seneng ngaji Terus kata Mbak Mun, kesem kesemsemnya Mbak Munawir Iku ambek uang alim. Belalah di alim. Dulu baja ini pernah angsal keluarga lirboyo. Sehingga beliau punya durian yang lirboyo. Terus di kalian galian Mbah Maksum. Nyai Hashimah asal Bali Maksum, sehingga terus di Kerapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus bangun cerita, Kabewon Organe, Bali Maksum terus populer sebagai alim alamah, sehingga yang ke Kerapyak itu ya, niat Niatafir Niatif Ngaji Kitab. Sehingga cerita di era itu ada di Abdul Qadir, tapi Pondok Kerapyak, Bali Maksum terlalu populer, sehingga terkenal ngaji Sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada Sorof Nyambah Ali Maksum ada soropnya Mbah Maksum Ali kuaron. Ini. Nah yang soropnya Bali Maksum ya falayaf ulul. Kalau sorop di Mbah Maksum Kuarond falayaf Ulu hilang. Yang satu mengikuti fiil itu ya harus cecer fiil. Yang satu ngikuti jurumia. Kalau yang dikatakan master itu sehingga siusalisan yang datang ketiga dalam tasrifnya fiil. Sebab itu terus Tradisi sorof tadi yang dalam apa itu, latihan Munakusa tadi ditetaskan anak-anak. Itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya kira'atu nafah itu bacanya falayuhusim kakauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahziruhusnant itu susah. Bukan menyusahkan, yang makna menyusahkan itu af'alayuh ilu'i ifalan. Sehingga kiro'ah sepaya antara fa'alayuh sungka ka'uluhum sama fa'alayuh singka ka'uluhum Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat Tentu kiro'ah itu sunnatul muttaba'af Banyak alafat yang sudah seperti itu, sudah muta'adzi Kayak kotalah yaktul itu, kotalah hu, bukan akta lahi Jika beliau menganggap Fa la sudah mutasi di nafsi jadi gak perlu dibaca fala ya cukup dibaca fala ya Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran Kafa ayat ku itu bacaannya Imam Nafi karena memang yang maknanya mukafah itu mah muslim Tapi orang Quraisy itu gak suka Hamzah jika di menjadi kafa ayat fa Meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam, nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allah, Yehuda, di, di Simfa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, hufuan. Padahal di fiilnya bukan Nabiun, tapi Nabi Ibadhi, Ani, Andalas, Tapi di Nabiun, jadi Nabiun, harusnya akan Nabiun. Fa'inan Nabiya man Naba'anilah. Dikatakan Nabi itu orang yang menyeritakan ketentuan Allah. Harusnya Nabiun. Jika kiroatun Nafeh ya tetap Wan Nabiin. Ya ayuhan Nabiu. Nah, berkahnya bangun Nabi. Orang terus menjadi tahu di roasok. Dan berkahnya bali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau Nabiun dari Nabiun man akbaro anillah. Dan terus berkahnya Wow. Kalau saya boleh DR berkait Kesufrku lah berkaitan dengan teknologi itu kalau kiai pers maupun media itu betul. Berkait itu kulo ngomong terus. Saya enggak khawatir salah, bukan karena saya maksum enggak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok gusah. Jadi kulo nuhmad dulu. Jadi penak Wong Islam itu penak. Kulo nuh sering tahajud nak duma ya Allah. Kulo nuh PD Mawan orang Nukoran. Mereka tiap Islam pun say. Nak bener dari jenengan, nak salah salah kulo. Nak kulo salah di sederhana mawon kulo Abdun. Pulau Kamuloh, Pulau Nadiung lagi, Rabbana di dalam dan pusana. Sebelum disalahkan orang juga sudah merasa salah. Wa faruna taufubim kubim khalatua amalan soliha wa faruna woh. Sayya, mana pulau suwon, kangkang, mbak-mbak singkat Al Quran, pede maun. Soalnya anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar, meskipun anda tidak sempurna. Misalnya anda tidak paham, anda tidak bisa melakukan kisah dua Quran buah al-sifdulah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafat-lafat Quran sehingga lafadz Quran tetap mutawatir, lafadz Quran tetap mahruf, tetap masyur. sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabruh ada detawatir, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. si barokahnya khamanatul Quran si aksar wa aksar, itu kita terjadi. Nah, itu yang dimaksud bangus, Quran terjadi budaya. neng desau, so uang rasolatlah. Dengar ada warung ayamnya tiran, nggak di sebelah itu tidak mau makan. Haram. Padahal di era sholat, salat itu lebih dari haram. Tadi itu tidak mau makan ayam tiran. Tidak sholat, disuruh makan babi, ya tidak mau. Haram. Sampai tadi, yang nyolong saja milih dus bukan meleng babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah dibeselur sama wartawan, Pak Baha, wah, peke Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai feke, gitu Jadi kalau nyolong itu milih yang halal, bukan yang... Tepun bentuk hormatku tentang keluarga Mbah Ali, bentuk hormatku lo tentang Mbah Mus dan keluarga, ini kalau pada mahasiswa kita pun Ali, kalau panjang pengagum kitab-kitab yang karang orang Indonesia. Tapi kita anggap ini ku lebih aplikatif, lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen bahwa haram no itu tradisi, Buk Barno itu sawangannya kok dekati si sirik, ini tinggi ruwit gede. Hari dimodifikasi, semangat mangan kumpul-kumpul, tapi tahlilan. Ya, maksud tahlilan La'ilahilwa barani kalimat itu sirkin. La'ilahilwa itu kalimat itu sirkin, kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus bihil, logikannya itu. Kalau balik-balik matur. Hadhil kalimat, soro bihal kafiru mu'minan. Pakai far, soro mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah itu logikannya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha muhammadur rasulullah Bollillagi nakafuru iyan tahu yufar lagumakat selesai seorang mukminan. Eh biadil kalimat. Kemudian kalimat yang sama ketika kita baca diaduk kita ini kafir juga biadil kalimat. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia kearifan Indonesia tetap sesajen tapi taqyilah tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern ya ingin mengganggu orang lain yang kita tamu, gampang dalilnya. Ada ayat la buyutan buyutikum. Buyu kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Kata tasaknizu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan kata tusallimu, kata tasaknizu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa mengukur singkat akrab kamu. Kamu bisa mengukur jamnya orang itu, kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak. Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamuni sing seneng, seneng kue bebas jam. Tapi aku ape nade hutan Mertamu orang yang kamu itu mesti kamu dapat problem. Atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat. Tentu kita ada problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tasani itu. Kamu merasa nyaman, istiknas itu nyaman. Enjoy. Saya jolan di Bezover karena akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabekan jam. Jadi kalau saya jolan di Kiai yang gak kenal saya, mungkin kedatangan saya ada yang problem karena di jam tertentu, saya harus mikir. Kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la Tadkulu buyutan zairah buyutikum. doro kamu gak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru, salimu ala ahliya. Nah, andaikan kita, ya tadi Dhawe Bahmus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu orang ya kita mengukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Hingga di tradisi NU itu, ya kiai pendak diundang, karena itu pasti diinginkan. Kalau kalian ceritanya, pernah misanani Bahmus, kalian ceritanya dikilih Bahmus, seneng karena Kenapa? Beliau pas khutbah, Bahmus rawuh adalah bahmus jarak sholat di awal. Baru itu tiangnya meruntus, meriang. Karena khotib itu harus naik ke mimbar, ujungan dari takwa, usi kumbak kita takwa. Tengah sore itu bangun. Walhasil terlora atau wanayai. Mbak, nak jualan seperti gitu, kiro kira Ampun pas Jumatan. <guss> Semenjak ini bangun bahasa hal itu, Jumatan temburi. Bahasa hal itu kalau Jumatan itu sudah komat, gelar, beliau keluar dari mobil serenanya itu. Miyos terus sholat, terus kundur. Pulang dulu jangan gali, jual alim-alaman salat lat buuri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jadi nih Sobayano kau dengar apa bang Mus? Terus kau mugangnya nyekal tongkat kursi kumbara si pitahwa. Terus apa ya? Akhirnya terus pulang dulu kan dari wong akeh, gue tenan bohong. Dari wong akeh, rada isong aji. Bukan jumatan juga buuri. Gara-gara di ceritain Ternyata khotibnya kita, motor nungus. Mau enak mas jumatan atau joki Ya, musibah, musibah, ke musibah, ke musibah. Nah, hal-hal seperti itu ya, ukurannya gampang, kata pokoknya, pasti. PON ini, kalau mau terakhir nih, Pak niki Gus Ilmi, Gus Nego, Gus Anak Fisbo, Waris-Waris nih. Ini waris, waris, cerita ditonton Bali, masuk ngadip, Ifirko, Firko, kelompok-kelompok, Zeng, buatan jelas nih. Oleh nggak nikah nih, kalau masih ingat, karena saya, khatam kitab ini itu dua kali. Maksudnya kalau Sina ini, terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu, bener-bener kalau cari, ya tak ulang lagi, dalil padannya kalau cari, terus emosi-emosi uh, beliau juga tak tulis, karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngejikan Wahel bi Jununan, kata beliau, apa saya ini sudah gila, ketika saya fatwa, Misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener bamu tadi ada orang tuh debat Mirzan itu sunat ta ora Dalil lebih Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat nggak Mirzan, waiku benar orang nyebut Allah. Terus kepikiran, kepikiran maturkulah, wes agus bersholat itu pokoknya aku Mirzan. CCTV aja orang, wong pokok orang allah lain Allah. Sekedar jalinan dalilan. lah, pertama dipromosikan. Wiridan model modelnya orang-orang sana, orang-orang HCG. Singkat cerita, orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapat hitung HCG tapi pinter logika. Wih, gak tau wiridan, saya gak persoalan. Oh, rasa, gak ada hadisnya gini-gini. Gue itu bodo ni, dan gue ikut atau nyebut Allah orang lain Allah. Murid-murid kan, gak usah, tapi bahan terbuat itu wiridan, gak. Butuh jalin talila, cara baput butuh talin talila. Dan ini nah cara Mbak Makso mistilah no betapa kaconya orang yang yakulu benahu wabeyna nabi memisahkan orang itu dengan nafinya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mbah Ali, Wa la zimakadalek ayakun al islam min awali hadirumah ilal yomi fi kota in aldin hayu an nahum ya ataqitu nafi kuthum adzinya al abwa wal al Ya skuru na fihi ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa inni bima ahmidu min laqabi kiai, amuru wa usditu fil amri kullal mu'minin roh rahlahu tarih wa ila ziyarati." Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai, memberi fatwa begini. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada bab babu dzikril rajul manaki nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kaya Nabi Yusuf ngajikan ini Hafizun Alim. Nabi Sulaiman juga ngajikan wa Uti Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya bu belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang coba di kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau coba tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun ngaji Bapak. Saya baca kitab Alibris, baca Al Iqil, baca terjemah, kemenak, baca terjemahnya Pak Kures baca terjemahnya Imam Sha'rawi baca banyaklah yang saya baca termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca bukan karena saya merasa tahu enggak tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis dokter gigi dokter jantung, itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya Kalian kalau suwun, santri-santri, misalnya jenengan ahli takrib, itu semua untuk rumah, ahli takrib medium, spesial babi kan Nanti yang gak latih fitur ya, spesial madi junum, gak apa-apa, yang penting orang tahu kamu keahlianya di mana. Daripada kamu gak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang gak pernah ngaji, memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahat soal, menjadi marhalur rijal kayak apa? Islam mau dikemanakan. Semua ulama dulu biasa nantikan, maaf, hold of it, kita biaya inilah. Soal kata saya, katanya yang sama. masukkan di sini, semuanya habis. Soal dan sebelum saya masukkan, solai turokaten. saya solat itu, semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di, di Sajadah ma Al-Ma'ruf ada bab 2000. Rosil mana Gibran? Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan ini, Hafizun Alim. Nabi Sulaiman hentikan, waunsi, namiku lisik. Wal ini amin. Semua nabi pasti memaklumatkan diri innilakum amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul hikdi, zaman hasud, zaman orang nggak fair, akan akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Dhisri menamakan kitabnya tuh Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang Mur kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al Eklil, Al Ebriz, Al Qur'ani. Jadi enggak apa, apa kayak ini juga dinamai hujatul ahli sunnah wal jama'ah, argumentasi para ahli sunnah jama'ah. Kalau teruskan sampai beliau mengucapkan, Wa hal bi jununun hatta ustiro di ro'amriil mu'minin, Allah ya juru rasulahu wa waliya ni'matim alladhi lahu fi anukum mukminun binna masa' saya ini menjadi gila karena memfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah SAW alaihi terus kata beliau la yaqdimadhayab allanahu al baina ibadti la wa baina rahmatillah fa innahu SAW rahmatullah <tutup> alamin fal ya'rif dzalik wa laikal manun fi ayi mauqifin jadi ya, terus Bali itu juga yang katanya seneng kulo lu menangi Bali dari nanti person, nanti nertas pas beliau rawuh di bahasa saya, di pernah tengene dengan Al Wahda, dengan Lasem, kulo kecil itu menangi Bali, menangi Mbak Hamid karena Mbak Hamid itu masih sepupu bahasa saya, semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz, itu. Yang katanya Bali semenjung, yang tadi bab, -bab seperti ini, jadikan wahl bin Junun. Apa saya ini sudah gila? Melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi itu tidak akan terjadi. Kata Kitab ithab, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW, Kayak kaum nasrani menuhankan Isa. Kata Kitab Etahab, di barokah kisih sholawat dengan barokahnya sehwat solawat. Beliau ngerti kan. Wa Alaihi Wasallam Wa injalla qadru mukta junila rahmatihi ta'ala. Sehwat solawat itu kan unik. Allahumma. Allah itu Tuhan. Sholli ala sayyidina Muhammad. Hadhan nabiyu wa injalla qadru mukta rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah Bahwa nabi itu ahabul qalqil Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang. Allah yang Tuhan. Tolong selalu beri solawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai jallah-jallah lalu, Nabi apapun mulianya abduhu warasul. Jadi salawat itu sudah selot yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah menutuskan Nabi khatta rufa'uhu ila darujatil uluhiyah. Karena barokahnya selot salawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injallah qadruh al-mu'tah yang dikasih. Jadi hadis-had itu sudah siwatu tauhid, siwatu mahabbah, siwatu alaqah, bini wa bina rasulillah s.a.w. Kayak apa hadil ummah. Ya tapi tadi bener-bener webah musuh. Terangnong ini bagian ini, yang ini bisa rasa diterangnong salawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan salawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan. suatu saat, kalau ada isha, rasa syubuhat, itu terus mereka... Bahaya, makanya ada yang ngalahin, Rangno, sepatus ini masih terjaga. Terus ini aku nyongin sangat, aku panjang bapaknya, bapak saya, bapak saya, semalam bandur Nur Salim, gak ada bapak namanya, bandur Nur Salim, dukung sepuh, ini seneng usilah. Kulung aku juga niat sekundi, tapi memang mungkin faktor gen, gitu. Saya itu termasuk orang yang, aku no, nyongin jauh sekali, terganggu kalau sering ada acara-acara malah ini, Mau waya ilahi, dia mau waya masafir gue sih, aki nabok ke silmi gue. Wayang nyai, wayang aji, mulang kita beba, kita ngarepe wong jadi ngak salah izin. Mau cium ngarepe santri, ngarepe santri, aku li lu, jari langsung ini, gelus. So far Terus, terus nih, kebosan, bosen ya sama walaupun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.